Guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Khabi yang pastinya ya Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan bisa senyum Bisa apapun aktivitas yang kalian lakukan Oke, tanpa berlama-lama lagi Sesuai di judul dan di thumbnail Gue mau ngebahas video-video horor. So, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita menuncur ke videonya Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, di subscribe, di share Ketemu teman kalian Dan biar channel gue berkembang teman-teman kalian tahu jadi semuanya sama-sama enak gitu ya dan jangan lupa di follow akun sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi kalian tinggal klik follow dan meluncur ke videonya oke langsung oke langsung aja kita play videonya ya ini gue dapat video dari Misteri Dunia nama channelnya Misteri Dunia so langsung aja kita play ya apakah videonya menyeramkan atau tidak so Langsung aja, kita tonton menurut orang ramai. Kejadian berlaku di balik asrama. oh jelas banget, cuy! Jelas banget, jelas banget. Terbentar, kita ulang ya? Jelas banget, cuy! gue sih kalau jadi mbaknya gue sih kabur ya ini ya nggak pakai di nggak pakai lagi tuh merekam merekam selfie selfie gini nggak lagi tuh gue langsung kabur sih asli deh kalau ada ngeliat kejadian kayak gini tuh jelas banget gak sih jelas banget kan ya rambutnya panjang banget sampai sini tapi ini mungkin bisa jadi temennya ya atau bohongan gitu kalaupun beneran gue sih Gue udah gak berani lagi gue Masih ngeliat gini Gue kabur asli asli kabur Dan itu jelas banget ya 5 siling rumah yang pecah Oh iya cuy ini atapnya kayak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu. Jadi mungkin dilakukan oleh hantu penanggalan, hantu yang terbang dan mengganggu manusia. Ini lebih kayak ini ya, kalau di sini ya. Kayak setan apa namanya? Ini setannya lebih mirip kayak kuyang ya, guys ya. Gue gak tau ini Indonesia atau di luar Indonesia bisa jadi di Malaysia gitu kan, mungkin kan ke-6 di taman tidak mungkin angin yang penyebabnya. Oke, kita lihat ya. Oh shit. Iya sih, tapi yang lainnya nggak gerak gitu ya. Bentar, bentar, bentar. Iya dan yang lainnya nggak gerak gitu ayunan yang lainnya nggak gerak masa cuma yang besar aja yang gerak sih itu udah lumayan aneh ya ini ya by the way ini kayak tempat syutingnya Harry Potter tau gak sih lo Harry Potter yang sama saudaranya yang gendut lagi main ayunan terus tiba-tiba langsung mendung gelap terus ada apa itu namanya kayak semacam arwah-arwah sihir ngedatengin dia gitu mungkin ada yang tahu coba kalau kolom... Uh, tulis di kolom komentar Tapi ini Lumayan mengganggu sih Mengganggu pikiran gitu Soalnya yang lain Gak ada yang gerak Pohon pun gak nggak gerak Fix ini aneh sih Fix banget aneh Ketujuh Apa nih Apa sih Tentu seperti ingin menyerang pemandu tersebut Oh ini setannya Terlalu jelas ya yang... Oh ini kayak cewek gitu guys Sumpah kayak cewek tuh Ini tangan Ini rambutnya nih Hitam dan bajunya warna putih ya Seperti kuntilanak ya gue suka bingung kalau ada orang kayak gini tuh ya Kenapa mereka masih berani gitu kalau gue sih udah nggak berani ya gua ya mungkin karena gua penakut juga kali ya jadinya gua gua bakal kabur sih kabur banget kalau ngeliat kayak gini sih kalau dan pikiran kedua gua nih kalau di tempat sepi kayak gini mending gue tabrak aja sekalian gitu kalaupun walaupun setan jadi dia pasti nggak kena kan, ditabrak, Kalaupun orang gue tabrak itu terus jatuh. Berarti dia ingin melakukan sesuatu kejahatan gitu ya. Jadi daripada gue kenapa-napa, contohnya kayak di begal berpura-pura jadi setan, padahal ujung-ujungnya pengen begal ya mending gue tabrak aja sekalian. Kalau gue sih berpikiran kayak gitu ya. Dan kayak bajunya berkibar-berkibar gitu loh. Serem banget sih. Berarti ini bajunya tuh berkibar-kibar gitu. Delapan. Oh Tuh masih sama ini masih kuntilanak juga ya. Kayaknya si kuntilanak ini. Kejadian sama seperti yang ketujuh sama persis diganggu atau dicegat oleh sosok ini fix gue tabrak sih kalau gue fix gue tabrak tapi itu gue tahu setelah lewatin dia kan akhirnya gue tahu tuh apakah dia manusia atau setan memang takutnya tapi kalau misalkan ditabrak dan orangnya kenapa-napa gitu berdarah-darah atau kenapa yang jadi bahaya sih ya tapi dilewatin santai banget dengan santainya sih dilewatin samping nih dia agak belok dikit terus lurus tuh dan sesantai itu masih bisa santai itu agak mencurigakan sih ya ini beneran atau enggak menurut kalian beneran enggak Coba tulis di kolom komentar guys Oke okay. ada lagi atau enggak enggak udah habis ke-9 batu berlaku di sebuah jembatan. Ini amat berbahaya. Oke. Okay. Ada sekelompok orang berlarian sehingga peman sehingga pemandu tidak berani hentikan kereta. Ini kayaknya di Malaysia deh, bukan Indonesia deh. Oh. Mereka nih kayak Orang-orang mau begel gitu nggak sih? Kalau ada truk lewat di ini nama dia diberhentiin gitu. Ini sih kayak mau begel. Tapi apa yang serem ya? Apa yang kita lewatkan? Apa akan ada lakukan jika berlaku kepada Anda? Ya tabrak aja lah kalau gue ya. Gue sih gue tabrak apapun itu ya. Oh, pohon cuma segini dong masih bisa dilalui sama truk gitu ya sama mobil masih bisa gitu Ini sih manusia ya bukan setan ini tuh Manusia iseng aja mereka ini ya kan 10 Kejadian ini paling bahaya ketika penumpang sebentar Kejadian ini paling bahaya kepada penunggang motosikal apa ini motosikal ini Oh motor kayaknya motorcycle motosikal dia tulis ya yang terakhir ini apa lewat Nenek-nenek gitu hm? kuntilanak juga ya iya kuntilanak sini dikejar gitu guys Fixer serem banget sih ini asli parah Dikit jar ngejar gitu ya guys coba so, menurut kalian gimana guys video videonya Apakah beneran atau bohongan atau gimana Coba tulis di kolom komentar gue mau tahu pendapat kalian sama enggak sama gua Kita bisa diskusi di sana dan ya segitu aja videonya kali ini ya memang lumayan pendek semoga menghibur malam Jumat kalian ya dan Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian tahu. Dan channel gue berkembang. Jangan lupa di follow. Akun sosial media gue semuanya ada di kolom deskripsi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.